Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV akan mengabarkan Kabar terbaru Terupdate dan menarik seputar Leslar Tentunya Baiklah para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk menemani Santai sore kalian Saat ini Bang Min akan memberikan informasi terbaru Seputar idola kesayangan kita Kegunaan pertama, disini sebuah unggah spesial dari akun populer ya. Virus Leslar mengunggah sebuah postingan foto kembali yang diunggah oleh Rizky Bilar yakni bersama Coco Frank persahabatia. Ya. Di sini kita lihat ada sebuah foto anak kecil di tengah-tengah mereka persahabatia. Ya. Ada kalimat caption yang dituliskan. Bismillah tahun depan Leslar Junior udah melengkapi kebahagiaan kita maafin Onti ya yang halunya semakin tidak bisa terkontrol. Wow, langsung ngercep Rizky Bilal menjawab komentar tersebut, persahabat ya. Di dikatakan maksudnya itu anak saya ama ko Wow, tentunya sebegitunya persahabat ya. Rizky Bilar menjawab dalam kolom komentar nih luar biasa memang doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan Rizky Bilar dan lesik gejara selalu diberikan kebahagiaan amin ya rombal alamin Untuk berikutnya kita lihat juga sebuah unggahan spesial dari guestnya Bang Ariel Yang mana tentunya memposting dan mengabarkan bahwa Rizky Bilar sore hari ini masih tetap lanjut syuting bersahabat ya bersama Ali Syakib. Bismillah semangat. Mudah-mudahan lancar dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya kita lihat juga bersobat ada sebuah ungan spesial banget nih untuk kita semua para fans yang mana sebelumnya Leslie Kejora mengunggah sebuah postingan foto cute Lesti dan Rizky Bilar Tentunya membuat warga Konoha semakin baper dan bahagia para sahabat ya Yang mana ini adalah efek kangen dan rindu dari DDLC kepada Rizky Bilar Dan perhatikan tentunya untuk foto mereka ternyata beda pose Perhatikan para sahabat ya Yang sebelah kanan ini adalah foto di dompetnya Rizky Bilar nih Wow ternyata Fotonya beda dompet, beda pose Nih para sahabat ya aduh Bikin kita bahagia Mudah-mudahan selalu berikan kelancaran Terus untuk hubungan dan rangkaian Acara pernikahan idola Kesayangan kita Lesti dan Rizky gilar. Unggahan tersebut dari di post kembali oleh akun instagram Sendal putih underscore Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Ternyata beda pose Wow, percaya ya banyak tanggapan hingga komentar dari para fans Salah satu yang komentar dari akun Aryayuka mengatakan Foto yang dirompet Dede juga pernah dijadiin wallpaper Dede bun Katanya ya emang cute banget nih Tentunya yang satu Naruto yang satu Hello Kitty Semakin bangga dan semakin bahagia Mengidolakan Lesti dan Rizky Gilar Berikutnya para sahabat kita lihat di sini sebuah unggah spesial ini momen Rizky Billar tentunya berkunjung ke tempatnya ke France para sahabat ya di situ kita lihat kayaknya Bang Bilar mau ganti kaca mobilnya tentunya doakan saja apapun yang dilakukan oleh idola kita selalu kita dukung selalu kita support para sahabat tentunya kita harus menjadi fans sejati yang baik untuk selalu. Mengidolakan dan mendukung idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget yang mana kita mendapatkan info bahagia dari Mas Gongli Li di akun pribadinya di guysnya Para sahabat ya, disitu menginfokan bahwa bakal di-up video terbaru di channel YouTube-nya Rizky Bilar bocoran rumah baru Lesti Kejora di Cianjur, para sahabat ya. Tentunya kita akan mendapatkan vitamin bahagia tentunya yang diberikan oleh tim Leslar Entertainment. Lengkap detailnya tetap di Youtube Rizky Bilar Sunya itulah yang dituliskan caption oleh Mas Gomli. Mudah-mudahan ada kejutan dan vitamin bahagia yang kita dapatkan. Tentunya kita dukung, kita support, kita selalu mendoakan yang terbaik. Berikutnya kita lihat juga sebuah gun spesial dari dari Bang Bensi Kumbang, para sahabatnya, miripos kembali unggahan dari Mas Gongli Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Mau sampai kebalik kini gak bakalan kelar. Malu nu Mas Gongli di serbu warga Konohaga gara telat kasih vitamin. Wow. Cute banget, para Ya, doakan saja terbaik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia. Dan kabar vitamin seger sore hari ini dari Lesti dan Rizky Pilar Tetap pentingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Mungkin ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Meminucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh